Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Fahmi, di channel YouTube-nya Bangku Kencan. Apa kabar semua? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezeki dan urusan, serta selalu semangat dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Amin. Hari ini kita akan membahas tentang rumor dan fakta seputar IUD. Namun sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih atas support dan kesetiaan sobat semua untuk membangun channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share video ini, karena berbagi itu adalah kebaikan. Dan jangan lupa subscribe channel ini, nyalakan loncengnya, karena akan ada video baru setiap harinya yang sayang bila dilewatkan. Oke, okay, kita lanjut ya. Rumor yang pertama. Ayudi bisa berpindah dari rahim wanita ke bagian tubuh lain seperti jantung atau otak. Faktanya, normalnya Ayudi tetap berada di rahim. Ayudi tidak bisa berpindah ke jantung, otak, atau bagian tubuh lain di luar perut. Rongga rahim hanya memiliki satu saluran saja, satu tempat masuk dan satu tempat keluar yaitu melalui lubang vagina. Untuk kasus, sangat jarang di mana pemasangan Ayudi menembus dinding atas rahim maka Ayudi akan berada di luar rahim tetapi masih di dalam rongga belakang rahim dan akan tetap di situ tidak akan kemana-mana. Rumor yang berikutnya yaitu Ayudi bisa keluar sendiri. Faktanya, penyebab tersering adalah pemasangan yang tidak tepat karena pemasangan tidak mencapai dinding atas rahim sehingga Ayudi gampang tertarik keluar. Bisa juga akibat kurangnya konseling pasca pemasangan sehingga klien kurang paham dengan IUD, karena IUD memiliki benang, jika dirasakan dekat lubang pagina, jangan ditarik. Anda mungkin akan menarik benang saat jongkok karena dikira ini benda asing atau semacam rambut. IUD juga bisa keluar sendiri jika memang ada kelainan dalam leher rahim, misalnya leher rahim longgar. Itulah sebabnya diperlukan kontrol sebulan setelah pemasangan atau kontrol rutin untuk memastikan IUD masih ada di posisinya. Rumor berikutnya, IUD membuat wanita tidak subur. Faktanya, tidak benar. IUD membuat wanita tidak subur. Faktanya, IUD adalah metode kontrasepsi yang tidak membutuhkan waktu untuk mengembalikan kesuburan pada wanita. Wanita dapat segera hamil setelah ayudi dilepas. Ada lagi rumor yang menyatakan benang pada ayudi membuat suami tidak merasa nyaman ketika berhubungan seksual karena suami dapat merasakannya. Faktanya, benang ayudi yang dipotong terlalu pendek dapat menimbulkan kesan tidak nyaman karena menjadi lebih kaku. Sebenarnya, benang bisa tidak dipotong dan hanya diselipkan rumor selanjutnya adalah Ayudi menyebabkan pendarahan terus-menerus. Faktanya sebenarnya tidak terus-menerus, hanya akan lebih panjang masa pendarahannya. Hal ini dikarenakan secara normal pada saat kita mens maka uterus rahim akan berkontraksi atau akan mengkerutkan diri agar pembuluh darah di rahim yang robek akibat menstruasi dapat tertutup. Tetapi dikarenakan ada benang asing Ayudi ya. Maka, proses kontraksi ini akan terganggu. Bayangkan saja, bila kita sedang mengepalkan tangan tapi ada benda di dalam tangan, maka kepalan akan sulit sehingga pembuluh darah jadi tidak tertutup sebagaimana bila tidak ada ID. Hal ini mengakibatkan masa pendarahan akan lebih panjang dan pendarahan akan lebih banyak. Perlu diingat. Hal ini adalah efek normal dari penggunaan IUD yang akan hilang dengan sendirinya saat rahim telah melakukan penyesuaian. Gunakan penghilang nyeri bila nyeri dirasakan sangat kuat. Ada pula rumor sudah pasang IUD tapi tetap hamil. Nah, ini faktanya, seperti halnya alat kontrasepsi lain, IUD juga memiliki tingkat kegagalan meskipun sangat kecil. Yang dimaksud dengan gagal di sini adalah wanita tetap hamil meski sedang memakai IUD. Namun jumlah ini sangat kecil, yaitu 6-8 kehamilan per 1000 perempuan. Yang berarti IUD umumnya berhasil pada 99,2-99,4% wanita lain. Rumor berikutnya bahwa IUD dapat menimbulkan kanker. Faktanya... Tidak ditemukan data bahwa penggunaan IUD dapat menimbulkan risiko terjadinya kanker. Justru pada penggunaan IUD baik pada saat pemasangan maupun kontrol dapat dilakukan secara bersamaan tes deteksi dini kanker leher rahim. Rumor berikutnya, menyebabkan hamil di luar kandungan atau hamil anggur. Faktanya, justru sebaliknya, IUD sangat menurunkan risiko kehamilan di luar kandungan atau disebut juga dengan kehamilan ektopik tingkat kejadian ektopik pada wanita yang menggunakan aud adalah 12 per 10.000 wanita per tahun. ini sangat rendah jika dibandingkan dengan kehamilan ektopik pada wanita di amerika serikat yang tidak menggunakan kontrasepsi adalah 6,5 per 10.000 wanita per tahun. Selanjutnya, rumor tentang IUD bisa menempel di bagian tubuh bayi. Faktanya, pada kasus kegagalan ketika ibu hamil, IUD dapat menempel pada tubuh bayi dan akan keluar pada saat persalinan. Pada kasus ini, IUD tidak mengganggu tumbuh kembang janin. Oke, demikianlah penjelasan tentang rumor dan fakta alat kontrasepsi IUD. Bila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari saya